Bersepeda atau goes memang mempunyai cerita, beserta suka-dukanya tersendiri. Banyak kejadian di balik layar yang gak hanya senangnya aja, tapi ada beberapa momen menebarkan berupa jatuh, kepleset, crash, fail, dan sebagainya. Hal itu bisa kita bahas untuk menganalisis penyebabnya, menghindari kejadian serupa, dan juga yang pastinya bisa kita ambil hikmahnya. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe jangan lupa pencet tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya. Oke, untuk video yang pertama ini terjadi di Kanhai. Yang depan saya kehilangan fraksi karena saya terlalu condong ke belakang. Sebisa mungkin berat badan harus di tengah-tengah sehingga kita tidak kehilangan traksi depan dan belakang. Next clip merupakan perjalanan pulang dari Katai. Nah, disitu saya mau pindah lajur dari kanan ke kiri. Ternyata lumpurnya licin dan saya tidak melakukan bunny hook. Jadi terpleset depan duluan. Masih di sekitar tempat yang sama, coba kita lihat dulu. Kesalahan saya ialah pada saat berbelok Saya masih mengayuh pedalnya Dan rumputnya di sekitar situ tinggi Jadi deh nyangkut Selain halnya kejadian ini dialami oleh teman saya Setelah keluar dari kan ada drop Lalu disambut dengan belokan ke kiri Mungkin karena dia capek jadi ya lepas kendali gitulah. Kali ini beralih ke track 11 Sukawana Di SS3 ini saya mulai capek Kemudian saya nggak melihat kalau di depan ada drop Kaget Lalu kemungkinan besar tangan saya lepas Antara yang kanan atau yang kiri saya kurang tahu Sehingga jatuh Di SS2 Sukawana ini emang enak Tracknya nggak terlalu Teknikal, cuma pohon di sebelah kirinya ini lumayan banyak tangkai yang menjuntai ya, jadi bikin ya khawatir gitu nyangkut. Eh ternyata benar. Nah ini sekarang dia sesatu karena umbu dijatuh, jadi saya sedikit ikutan ketawa juga. Jadi yang fokus lalu dilanjut dengan turunan setelahnya kali ini handlebar nyangkut lagi jadi sangat penting ya kita harus berada di tengah-tengah track tidak terlalu mepet kiri maupun mepet kanan gunanya untuk menghindari nyangkut handlebar itu entah kenapa saya nggak bisa melihat garis kuning pembatasnya pas sudah tersadar baru kok salah arah ya sudah posisi kagok sekarang pindah lokasi di kiara payung Tepatnya teman saya yang jatuh akibat monorail Bahaya tuh, ya enggak? Masih dikira payung, teman saya yang satu ini tidak bisa melihat jalan karena ngebul. Jalan tanah yang kita lewati sudah lama kering sehingga menimbulkan debu yang menutup pandangan. Nah, untuk ini beda orang, tapi kasusnya tetap sama. bergerak monorail Lalu yang ini terjadi pada diri saya sendiri. Kenapa? Mungkin kurang fokus sehingga saya mendidih telur yang keluar dari jaring Untung nggak sampai nabrak pohon atau terjerembab ke sungai karena lagi kering. Pindah tempat di sekitar tangga seribu teman saya terkelaset batu dan untungnya ditahan oleh semak-semak yang ada di lereng jurang ini untung saja tidak terjatuh ke dalam jurang wow thank you sini original, nih jenoknya pasti kena batu kakinya kena batu kena batu soalnya ya entah Jatuh sayang kali ini mungkin gara-gara rem depan. Kenapa? Karena pada saat turunan itu licin, kemudian posisi badan udah condong ke depan, mau jatuh. Eh, malah saya tekan rem depan. Jadi, dia kebalik buat teman-teman. Hati-hati ya, pakai rem depan, terutama pada saat menggunakan sepeda gunung. oke okay, sekarang tempatnya di Cikole. kali ini teman saya terlalu mepet dinding yang ada di sebelah kanan pada saat drop, dia jatuh lalu yang sekarang ini saya jatuh karena kehilangan keseimbangan tapi saya, saya nggak tahu karena apa tandai, tandai. lepas saya eh, gripnya yuk yuk Nah, kali ini saya jatuh gara-gara menghindari pohon. Daripada saya nabrak pohon, mending saya menghindar, sehingga fog saya aman dan saya juga tidak menabrak pohon. Kalau nggak salah, ini gara-gara kaget, lalu washal. Karena mungkin masih merupakan efek dari kejadian sebelumnya bermain sepeda gunung atau MTB memang sesuatu hal yang sangat menyenangkan tetapi banyak resiko yang menunggu di belakangnya jadi harap memakai safety gear yang maksimal sebagai bentuk ikhtiar kita agar selamat sampai di rumah